Upaya Yuan Get untuk menghancurkan Nine Heaven Supreme Purity Palace gagal karena kedatangan orang-orang Lindung. Meskipun demikian, meskipun upaya mereka gagal, Nine Heaven Supreme Purity Palace berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, kepala istana mereka meninggal karena cedera serius, sementara semua tetua mereka terluka parah. Oleh karena itu, Nine Heaven Supreme Purity Palace saat ini berada pada saat terlemah. Kamu harus membawa para murid dari istana kesucian tertinggi sembilan surga kamu dan ikuti aku kembali ke Daosek. Kalian tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Lagi pula, jika Yuan Get meluncurkan serangan menyelinap lainnya, para murid dari sembilan surga tertinggi kemurnian istana kamu pasti akan sangat menderita. Pendapat Ling Kingzu ini, Ling Kingzu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Jika mereka hanya menuju ke Dao Teh sekarang, akan terasa seolah-olah mereka memaksakan pada mereka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa apa yang diusulkan Lindong adalah solusi yang ideal, dia pasti merasa sedikit tahan di hatinya. "Kamu sekarang adalah penguasa istana dari Nine Heaven Supreme Purity Palace." Lindong meliriknya sebelum dia perlahan berkata. Ling Kingzu mengepalkan tangannya dengan erat, sebelum dia segera menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia harus berpikir atas nama murid-murid Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga. Karena itu, dia harus rela menelan harga dirinya. Pergi dan instruksikan mereka, lindung menyaksikan reruntuhan di depannya dan menghela nafas dengan lembut. Dalam beberapa hari, sebuah sekte super, yang pernah menjulang tinggi di wilayah Suan Timur, hampir musnah. Dengan demikian, kemungkinan Ling Qingzu juga merasa sangat buruk di dalam hatinya. Lindong berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia duduk di puncak gunung dan mengamati pemandangan itu setelah berita menyebar. Ini menyebabkan para murid dari sembilan surga agung istana Kemurnian merasa sedikit kesal. Apakah kamu memintanya untuk mengikuti kami kembali ke Daosek? Aura dingin mendekati Lindong dari samping. Setelah itu, Ying Huan Huan duduk dengan elegan di sampingnya. Tangannya menopang pipinya sementara matanya yang cantik menatap murid-murid sembilan surga tertinggi kemurnian istana, yang saat ini sedang membersihkan kekacauan. Ya, Lindong mengangguk dan tersenyum bertanya, Apakah kamu keberatan? Aku tidak sepele itu. King Huan-Huan memutar matanya. Setelah itu, dia menatap reruntuhan di depannya dan bergumam. Sebenarnya, aku bisa berempati dengannya. Ini karena aku juga membawa beban seluruh Sekte Dao sebelum kamu kembali. Lagi pula, Gerbang Yuan memiliki individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya dan tiga kepala besar belum bergerak. Karena itu, aku juga khawatir kalau aku gagal. Banyak murid dari Dao Sekte juga akan berakhir seperti mereka. Selama tiga tahun terakhir, aku sangat merindukanmu. Namun, aku juga harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Dao Sekte. Ying Huan-Huan melipat kakinya yang panjang. Wajah putihnya yang cantik salju turun ke lutut. Sementara itu, kelemahan yang memilukan muncul di wajahnya yang cantik, yang sekarang tertutup salju dingin. Aku takut aku tidak akan bisa bertahan sampai kamu kembali. Atau mungkin, pada saat kamu kembali, Daosek akan dihancurkan dan aku akan dipaksa untuk menjadi orang lain. Petik 2. Lindung menatap kaget pada gadis yang duduk di sampingnya. Jelas, dia mengalami kesulitan selama tiga tahun terakhir. Namun, apakah ada di antara mereka di sini yang memiliki waktu yang mudah? Tiga tahun yang lalu, dia adalah gadis yang lincah dan imut, putri kecil yang dihargai oleh semua murid dari Daosek. Dia bisa bersenang-senang setiap hari tanpa khawatir. Namun, segera setelah itu, kehidupan setiap murid Daosek te jatuh ke bahunya yang halus. Hanya dengan memikirkan beban berat yang harus dipikulnya, hati seseorang mulai terasa sakit. Sudah berat bagimu, namun, sekarang aku kembali. Biarkan aku memikul beban itu. Aku berkulit sangat tebal dan aku berspesialisasi dalam menangani hal-hal ini. Petik 2. Dengan ekspresi hangat di matanya, lindung mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepala Ying huan, huan Rambutnya yang halus sedikit dingin dan terasa sangat nyaman. Mem. Namun, tindakannya menyebabkan siram samar muncul di wajah cantik Ying Huan Huan. Gadis ini, yang sekarang memiliki reputasi di Dao Sekte yang tidak kalah dengan Lindong dengan lembut mengakui dengan cara yang sangat taat. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya sebelum dia berkata, Jangan khawatir. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukung kamu. Petik 2. Di Kejauhan. Ling Qingzu yang menginstruksikan para murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace untuk membersihkan kekacauan dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba melihat dua orang di puncak gunung. Segera, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Sementara beberapa riak kacau sebenarnya diaduk dalam hatinya yang biasanya tidak emosional. Tas-tas, kakak senior King Zhu, sepertinya kamu telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Suara rendah tiba-tiba terdengar dari sisinya. Ternyata suruh tanpa sadar mendekatinya. Sementara itu, mata yang terakhir juga terfokus pada puncak gunung saat dia tersenyum dan berkata. Ling Qingzu meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, Ying Huanhuan -huan melangkah maju kembali ke unik Devil City dan mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa Ying Xuanzi muncul dan menyelamatkannya. Keberaniannya untuk mencintai adalah sesuatu yang aku tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Petik dua, itu tidak benar. Apapun. Kamu berdua memiliki kepribadian yang kontras, dan cara kamu berdua mengekspresikan cinta kamu berbeda. Hehe, aku tahu kamu suka kakak Lindong. Kalau tidak, mengingat karakter kamu, mengapa kamu melakukan perjalanan tahunan ke kekaisaran Gritian? Kata Suruo, kakak senior Kingzu. Hatimu mungkin terbungkus oleh lapisan es, tetapi ada api yang mengamuk di dalam. Namun, aku khawatir bahwa kakak laki-laki. Lindung adalah satu-satunya orang yang akan dapat menikmati emosi kamu yang memanas. Petik dua bahkan dengan lotus lingkingzu seperti ketenangan, wajahnya yang cantik memerah ketika dia mendengar suro menggoda. Kemudian dia berkata dengan agak marah, "Dasar siapa yang mengajarimu hal-hal menjengkelkan ini? Pergi dan lakukan apa yang dibutuhkan dan tarik." Petik dua, baik. Suro menjawab sambil tersenyum, kemudian. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Namun, Jangan lewatkan kesempatan ini, Kakak senior King Zhu. Lagi pula, Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Petik 2, Ling King memandang suruh Yang melarikan diri sambil tertawa. Lalu, Dia mengerutkan bibir merahnya. Hatinya, Yang baru saja sedikit demi sedikit menjadi tenang. Sekali lagi mulai berpacu. Sementara itu, Riak yang digerakkan tumbuh semakin kuat. Mereka akhirnya membersihkan tempat setelah setengah hari. Setelah itu, Lindong dan sisanya tidak berlama-lama. Ketika mereka melirik tempat ini, yang masih merupakan situs megah beberapa hari yang lalu, mereka semua mendesah pelan. Akhirnya, dengan lambaian tangannya, Lindong memimpin kelompok sebelum mereka berbalik dan pergi. Ketika mereka melihat kelompok besar kembali ke Dao Sekte, itu secara alami menimbulkan keributan. Murid-murid dari Dao Sekte melihat para murid murung dan putus asa dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, sebelum mereka menghela nafas pelan. Perang ini telah mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Jika bukan karena Dao Sekte mereka memiliki Ying Huan Huan dan Lindung yang tepat waktu, kemungkinan nasib mereka akan lebih menyedihkan daripada murid-murid sembilan surga-surgawi Kemurnian Agung. Terjadi jika kita membiarkan Yuan Get menyeret ini, petik dua, lindung mengangguk, kemungkinan penjara iblis adalah yang mendukung Yuan Get. Selain itu, jelas bahwa mereka berencana untuk melakukan skema besar-besaran. Karena itu, mereka tidak berani menunjukkan diri dan memutuskan untuk menggunakan gerbang Yuan sebagai prosi. Oleh karena itu, jika mereka tidak menghancurkan gerbang Yuan sesegera mungkin. Mungkin akan sulit bagi mereka untuk mengatasi masalah sejak awal. Tetua Ying Xuanzi, gerbang Yuan mungkin tidak lagi menjadi faksi terkuat di wilayah Suan Timur setelah kekalahan ini. Ling Qingzu, yang diam-diam mendengarkan, tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut. Oh, Ying Xuanzi terkejut. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Ling Qingzu. Perang yang dimulai oleh Yuan Get mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur, dan banyak sekte super dihancurkan. Namun, meskipun sekte super itu dihancurkan, tidak semua orang di dalamnya terbunuh. Faktanya, banyak individu yang kuat berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, jika Dao Sekte mengambil inisiatif dan berjanji untuk memusnahkan Yuan Get, aku percaya bahwa banyak individu tersembunyi yang kuat akan berkerumun. Pada saat itu, situasinya akan terbalik dan Yuan get akan berakhir dengan kerugian. Suara dingin Ling Qingzu bergema di aula, menyebabkan mata banyak orang menjadi cerah dengan tiba-tiba. Lin Dong juga melirik Ling Qingzu dengan heran. Apa yang dia usulkan memang cukup kejam dan langsung menyentuh inti masalahnya. Dengan mengambil keuntungan dari kebencian yang dibuat oleh Yuan Get, mereka akan bisa mengumpulkan semua ahli yang tersembunyi dan mengikat mereka bersama untuk bertarung melawan Yuan Get. Setelah itu... Gerbang Yuan akan dipaksa untuk berperang hidup dan mati dengan seluruh wilayah Suan Timur. Lindong, bagaimana menurutmu? Sebuah kilatan melintas di mata Ying Xuanzi. Sementara itu, ada cahaya bersemangat yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Baik, Ying Xuanzi tiba-tiba berdiri. Saat ini, dia terlihat agak gelisah. Setelah semua, selama setahun terakhir, Dao Seknya didorong oleh Yuan Get sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Namun, apakah situasinya akhirnya akan berbalik? Menyebarkan berita dan mengundang semua praktisi yang kuat di wilayah Xuan Timur untuk membentuk aliansi penghancuran Yuan. Tiga hari kemudian, kita akan bersatu dan bertarung sampai mati dengan Yuan Get. Petik dua. Berita tentang aliansi penghancuran Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Xuan Timur. Meskipun ada sedikit kegiatan pada awalnya, seluruh wilayah dengan cepat mendidih setelah berita dikonfirmasi. Setelah itu, banyak ahli yang bersembunyi di berbagai bagian wilayah Suan Timur bangkit dan bergegas menuju Daosek. Sementara itu, semua praktisi yang kuat ini memiliki ekspresi yang sama, yang membenci Yuan Get. Langit wilayah Suan Timur menjadi sangat hidup dalam waktu 2 hingga tiga hari. Angka yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit dan langsung menuju Daosek. Aura dendam tersembunyi menyelimuti seluruh wilayah Suan Timur. Gerbang Yuan, saat ini, sekte ini tidak lagi memiliki aura agung dan megah yang sebelumnya. Sebaliknya, aura iblis hitam menyelimuti bagian dalam sekte, sementara angin dingin yang gelap terus bertiup. Murid-murid Yuan Gate yang bolak-balik dalam sekte menyerap aura iblis dan mereka memiliki ekspresi mabuk dan menakutkan. Sekte ini tampak seperti daerah iblis. Di bagian terdalam gerbang Yuan, tiga sosok berdiri di atas aliran gunung yang dalam dengan tangan di belakang. Sementara itu, aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Aku mendengar bahwa dao sekte sedang mengorganisir aliansi penghancuran Yuan untuk bertarung dengan kami sampai mati. Salah satu dari tiga tokoh tiba-tiba tertawa pelan sebelum dia berkata, kalau begitu, mari kita tunggu mereka datang. Begitu kita menghancurkan aliansi itu, tidak ada seorang pun di wilayah Suan Timur yang akan dapat melawan kita. Pada saat itu, gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya Tuan. Berdiri di tengah, seorang pria berjubah putih berkata, matanya berwarna hitam dan putih. Dan tampak seolah-olah Yin dan yang tergantung di sana memberinya tatapan misterius yang tak terbandingkan. Orang ini tepatnya Tian Yuanzi. Aku bertukar pukulan dengan lindung sebelumnya. Aku tidak pernah berharap dia menjadi begitu kuat setelah tiga tahun. Sungguh menarik. Di sebelahnya, Ren Yuanzi yang berambut perak tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kami bisa membunuhnya dengan mudah tiga tahun lalu. Itu akan sama tiga tahun kemudian." Hasil akhir tidak akan berubah, Tian Yuanzi berkata dengan suara lemah. Ren Yuanzi tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum cahaya perak keluar dari tangannya dan menuju ke aliran gunung yang dalam. Di bawah, aku masih belum bisa memanfaatkan sepenuhnya simbol leluhur ini. Bagaimanapun, itu bukan milik aku. Betapa malangnya, cahaya perak itu meluncur ke aliran yang dalam. Sementara itu... Kabut hitam melayang di bagian terdalam dari sungai. Dan tampaknya ada sosok buram yang duduk seperti patung di tempat itu. Cahaya perak itu menyala sebelum menembak ke tubuh sosok itu. Tian Yuanzi menatap sosok buram di bagian terdalam dari aliran gunung. Dengan ekspresi aneh, dia bergumam. Yuan Destruction Alliance. Haha, ayo, ayo, Sekte Dao. Aku akan memberikan kalian hadiah yang kalian tidak pernah bayangkan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1206, waktu berkumpul, sebuah perang akan tiba. Hanya dalam tiga hari, suasana di wilayah Suan Timur tanpa sadar mulai berubah dalam berbagai cara misterius. Para ahli yang telah bersembunyi dari para ahli Yuan get mulai meninggalkan tempat persembunyian mereka. Setelah itu, mereka menuju Daosek satu-satunya sekte super lainnya yang tersisa di wilayah Suan Timur selain Gerbang Yuan. Keributan dan efektivitas, aliansi penghancuran Yuan, telah jauh melebihi harapan kelompok Ying Xuanzi. Oleh karena itu, mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat jumlah ahli membanjiri dao Sek mereka. Pada akhirnya, sepertinya mereka telah meremehkan kebencian yang diciptakan oleh Gerbang Yuan di wilayah Suan Timur. Gunung-gunung di luar dao sekte penuh dengan manusia. Keributan yang berisik berkumpul bersama dan melesat ke arah awan. Menyebabkan pegunungan yang luas ini menjadi sama bisingnya dengan pasar yang ramai. Selain itu, masih ada sosok cahaya yang sesekali melesat melintasi langit. Sementara itu, banyak dari mereka memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua memiliki satu kesamaan karena mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang intens. Sekte mereka dihancurkan, saudara-saudara bela diri mereka terbunuh, dan mereka dipaksa hidup seperti buron. Setiap kejadian ini sudah cukup bagi mereka untuk menjadi musuh bebuyutan Yuan Yuanget. Bas-bas, saat semakin banyak praktisi yang kuat berkuasa, formasi penjaga Sekte Dao Sekte mulai bergetar. Akhirnya, penghalang cahaya perlahan tersebar. Setelah itu... Fluktuasi Yuan Power yang luas dan kuat menyebar seperti air banjir. Swash-swash, angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke segala arah. Akhirnya, mereka melayang di langit. Aura aglomerasi mereka sangat luas dan kuat. Sementara itu, setiap murid Dao Sekte mengenakan ekspresi percaya diri meskipun mereka tahu seberapa kuat lawan mereka. Ketika para ahli yang berasal dari Sekte Super lainnya yang kalah, Melihat para murid Sekte Dao ini, mereka semua menghela nafas diam-diam. Dibandingkan dengan Dao Sekte, para murid dari Sekte Super mereka memang sedikit kurang. Tidak heran Dao Sek adalah satu-satunya Sekte Super di wilayah Suan Timur yang mampu bertahan dari invasi berulang dari Yuan Gate. Bang, aura ganas mengerikan tiba-tiba melonjak ke arah langit sementara semua orang mendesah secara emosional. Intensitas aura itu menyebabkan para ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat awan hitam bergegas keluar dari dalam daosek. Selanjutnya, sekelompok pria berdiri di langit dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan, mereka bernapas seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Sementara itu, aura intens dan brutal mereka tampaknya berubah menjadi harimau besar sepuluh ribu kaki di atas mereka. Dan itu tampak sangat menakutkan. Ini, para ahli yang kuat itu semua memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat pasukan yang tangguh ini. Segera, ketakutan melintas di mata mereka. Jelas, mereka menyadari betapa kuatnya pasukan ini. Apakah pasukan ini dari Dao Sekte? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2 Dikabarkan bahwa pasukan ini dibawa kembali ke Daosek oleh Lindong dan mereka sangat kuat. Lindong, mungkinkah murid Dao sekte yang dipaksa meninggalkan daerah Suan Timur tiga tahun lalu? Petik 2, heh, siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun, tidak seperti saat itu, ia bukan lagi anak kecil yang tidak dikenal. Tiga hari yang lalu, sesepuh pertama dari gerbang Yuan memimpin pasukan untuk menyerang Nine Heavens Supreme Purity Palace. Dan Lindong bergegas untuk memperkuat yang terakhir. Pada akhirnya, tidak ada satupun bajingan tua dari Yuan Gate yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Dia sangat kuat. Dao Sekte benar-benar diberkati. Saat itu, mereka memiliki Zhou Tong. Sekarang, mereka menangkap Lindong. Sungguh, alasan mengapa Dao Sekte berani menyerang gerbang Yuan sebagian besar karena Lindung telah kembali. Selain itu... Dia bahkan membawa kembali sekelompok pelayan yang sangat menakutkan. Kali ini, ketiga bajingan dari Yuan Gate akhirnya bertemu dengan pasangan mereka. Petik dua, petik dua, petik dua. Banyak percakapan pribadi tiba-tiba meletus setelah kelompok ganas itu muncul. Setelah itu, mata banyak orang dipenuhi dengan kejutan dan keingintahuan. Jelas, dalam waktu beberapa hari, nama Lin Dong, yang dulunya terkenal di seluruh wilayah Suan Timur Digali lagi. Swash. Setelah Tiger Devouring Army muncul, banyak sinar cahaya kemudian keluar dari belakang. Setelah itu, mereka berdiri di langit. Mereka adalah Ying Xuanzi, Lin Dong, tetua pertama Zuli dan yang lainnya. Keributan di tempat ini mereda segera setelah Ying Xuanzi muncul. Semua orang, aku percaya bahwa kita bukan orang asing. Dao Sekte aku ingin menyampaikan simpati kami terhadap pengalaman menyakitkan yang telah kamu alami sepanjang tahun lalu. Namun, di masa lalu, Sekte Dao kami hampir tidak bisa melindungi diri kami sendiri dan kami tidak dapat membantu. Karena itu, aku berharap semua orang tidak akan berdendam karena ini. King Xuanzi mengamati barisan gunung sebelum dia menangkupkan kedua tangannya. Kemudian, seruan rendahnya bergema melintasi pegunungan ini. Sekte Ying Suanzi terlalu sopan. Kita semua memiliki pandangan yang terlalu pendek terhadap musibah semacam itu. Jika kita bergabung dengan kekuatan waktu, kita tidak akan mendarat di negara ini. Dalam jarak yang cukup dekat, sekelompok besar pria berdiri di langit. Memimpin kelompok itu adalah pria tua berpakaian hijau layu dan kurus dengan pedang hijau besar di punggungnya. Sementara itu, Aura pedang yang sangat tajam dipancarkan olehnya. Pada saat ini, ada ekspresi pahit di wajah sesepuh itu. Sai, Master Sektemo, King Swan Zee menatap pria tua berpakaian hijau itu dan menghela nafas. Siapa dia? Lindong melirik pria tua berpakaian hijau itu. Yang terakhir ini sangat kuat dan jelas bahwa dia adalah seorang ahli pamungkas yang telah melangkah ke panggung samsara. Selain itu, aura pedang yang mengelilinginya cukup hebat. Jelas. Dia bukan individu biasa, dia adalah Master Sekte Blade Sekte, Mojian. Namun, sampai sekarang, Blade Sekte telah menghilang dan aku takut mereka semua yang tersisa berdiri di sampingnya. Ying Huan Huan dengan lembut menjawab, ada juga Master Sekte dan tetua dari Sekte Super lainnya yang dikalahkan. Mereka berhasil melarikan diri dari Gerbang Yuan, tetapi mereka tidak berani menunjukkan diri sampai sekarang. Berdiri di sebelah kiri Lindong, Ling Qingzu mengamati lautan orang-orang ini sebelum dia berbicara dengan suara yang agak halus dan menyenangkan. Semuanya berkat kamu. Jika kita bisa menyatukan mereka, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mengalahkan Yuan Get. Lindong memberikan pujian yang tulus. Jika Dao Sekte mereka bertarung sampai mati dengan Yuan Get sendirian, kemungkinan mereka akan berakhir dengan kemenangan besar bahkan jika mereka bisa berhasil. Ini juga karena kamu membawa kami ke kemenangan besar tiga hari yang lalu. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berani menunjukkan diri. Sebenarnya, mereka lebih suka meninggalkan wilayah Suan Timur daripada menentang gerbang Yuan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita tidak mengorganisir kelompok orang ini dengan benar, aku khawatir aliansi penghancuran Yuan ini mungkin hanya akan menjadi beban kata Ying Huan Huan dengan suara samar. Mona Huan Huan benar, orang-orang ini memang kuat, namun, jika kekuatan mereka tidak dapat dikendalikan, itu hanya akan berakhir menjadi beban. Ling Qingzu melirik Ying Huan Huan dan mengangguk. Lin Dong mengangguk juga. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Ying Xuanzi sebelum dia perlahan melangkah maju. Setiap sepasang mata dengan cepat berbalik ke arahnya saat dia melakukannya. Bahkan, Keributan kecil samar-samar meletus. Sepertinya mereka semua mengenalinya, teman-teman dari wilayah Suan Timur. Aku percaya bahwa kalian semua tahu mengapa kami mengundang kalian ke sini. Perang yang dimulai oleh gerbang Yuan telah berdampak pada seluruh wilayah Suan Timur. Banyak sekte super dihancurkan dan anggota mereka terbunuh. Kemungkinan semua orang di sini memiliki sikap yang sama dengan Daosek terhadap Yuan Get. Petik 2. Lindong melihat sekelilingnya. Sebelum ekspresi tegas melintas di matanya, aura itu menyebabkan bahkan Master Sekte Sek, Mo Mojian, merasa diam-diam terkejut. Lalu, suara berat lindung bergema di langit. Namun, semua orang juga harus tahu seberapa kuat gerbang Yuan. Karenanya, hanya ada satu cara untuk menghilangkan kanker ini. Itu untuk bersatu dan menggabungkan kekuatan kita. Petik 2. Dao Sekte kita bersumpah bahwa kita tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Yuan Get. Hari ini, Sekte Dao kami akan meninggalkan markas kami dan bertarung sampai mati dengan gerbang Yuan. Jika ada yang berbagi keinginan yang sama, Dao Sek kami akan secara alami menganggap kamu sebagai sekutu. Namun, jika ada yang diam-diam membuat penghalang dan memengaruhi keinginan Dao Sek aku untuk menghancurkan gerbang Yuan, aku, Lindong akan menganggap orang itu sebagai anggota Gerbang Yuan. Petik 2, gemuruh Sebuah kilatan menakutkan tiba-tiba melintas di mata Lindong setelah suaranya terdengar. Setelah itu, cahaya ungu emas mengerikan menyapu ke depan, sebelum ribuan simbol naga ungu emas muncul. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas besar puluhan ribu kaki. Setelah itu, cakar itu berayun ke depan. Sebelum tanah itu segera runtuh, meninggalkan parit yang dalam yang membentang sejauh seratus ribu kaki. Selain itu, bahkan secara langsung membagi gunung menjadi dua, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Suara keras bergemuruh terus-menerus melintasi langit, sementara debu menyebar di tanah. Banyak ahli di bawah ini menatap Lindong, yang sekarang tampak seperti dewa pertempuran diisi dengan aura yang menakutkan dan ganas. Segera. Kejutan melonjak ke mata mereka, sementara keringat dingin menetes dari dahi mereka. Dibandingkan dengan Ying Xuanzi, pria muda ini bertindak dengan cara yang jauh lebih menakutkan dan tangguh. Mengaung, Oman harimau mengerikan mengikutinya, saat Tiger Devouring Army meraung ke langit. Segera, keganasan lebat menutupi langit dan menghapus matahari, menyebabkan lindung terlihat lebih mengancam. Seluruh langit perlahan menjadi sunyi. Bahkan mantan master sekte dan tetua yang tangguh dari berbagai sekte super diintimidasi oleh Lindong. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Ketika Ling Qingzu menatap Lindong, yang berhasil mengintimidasi para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah Suan Timur dengan satu kalimat, busur samar perlahan mengangkat di sudut bibirnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria ini, yang merupakan pemuda yang lemah lembut dan lemah bertahun-tahun yang lalu, akan tumbuh pada tingkat seperti itu. Bahkan, itu tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa Lindong saat ini adalah individu nomor satu di seluruh wilayah Suan Timur. Adik Lindong benar, gerbang Yuan menghancurkan sekte kami dan kami adalah musuh bebuyutan bersama mereka. Semua tujuan kami selaras, karenanya. Tidak mungkin kami akan menimbulkan penghalang jika ada orang di sini yang berani melakukannya. Aku pikir tidak ada dari kita yang akan melepaskannya. Sekte Master mode dari Bledsek perlahan-lahan memulihkan inderanya. Sementara itu, rasa takut di matanya mundur saat dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Tuan Sekte Mo benar, selama kita bisa menghancurkan gerbang Yuan, Great Desolate Palace kita akan mengikuti setiap perintah dari saudara muda Lindong. Di kejauhan, seorang lelaki tua yang sangat kurus juga berteriak dengan suara berat orang ini adalah Master sekte istana desolate besar dan dia juga seorang ahli terkenal di wilayah Suan Timur setelah mereka berdua berbicara banyak teriakan kesepakatan diikuti seketika emosi individu yang tak terhitung jumlahnya melonjak sebelum kebencian mereka terhadap Yuan get menyatu King S Zi menyaksikan lautan orang-orang di depannya yang sekarang benar-benar diaduk sebelum dia diam-diam menghela nafas lega setelah itu dia berbalik untuk melihat Lindong, sebelum sedikit kepuasan melintas di matanya. Terima kasih Tuan Sekte. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah dua Tuan Sekte. Setelah itu, dia perlahan-lahan menarik aura brutalnya yang mengerikan sebelum dia berkata. Karena semua orang memiliki tujuan yang sama, aliansi penghancuran Yuan akan dibentuk. Semua orang dapat memutuskan untuk pergi atau tinggal setelah masalah ini diselesaikan. Petik dua. Dan sekarang, suara Lindung berhenti. Di depan matanya tampak jauh. Kemudian, matanya menyapu lautan orang-orang yang tersebar di pegunungan. Semua mata mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap gerbang Yuan. Lindung perlahan mengangkat tangannya. Detik berikutnya, niat membunuh kaya melonjak ke matanya. Ayo pergi, hari ini. Kita akan menghancurkan gerbang Yuan. Petik 2, Mengaung Raungan gempa bumi bergema di langit dan gunung-gunung mulai bergetar. Setelah itu, Yuan Power melonjak sebelum orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Setelah itu, semburan raksasa menyapu langit. Pertempuran yang menentukan dengan Yuan Get akhirnya tiba bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah